Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dengan saya. Pada hari ini, saya akan mensimulasikan kerusakan EMS atau Engine Management System pada Honda. Dan sekaligus kita akan melakukan reset DDC. Kerusakan nanti, melakukan reset DDC. Sebelum kita aksi itu, kita coba melakukan penyalaan terlebih dahulu. tidak bisa tidak bisa nyala ternyata di lampu mil atau mil atau mal fungsi rem ternyata nyala nah di sini ditentukan kedipan sesuai dengan jenis kerusakannya yang sebelum materi sebelumnya adalah kita melakukan pembacaan kedipan lampu mil padahal kedipan lampu mil ini menunjukkan satu kedipan lambat dua kedipan cepat Menurut buku panduan 12 itu adalah terjadi kerusakan pada injektor. Oke, untuk memastikan terjadi kerusakan lain, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan scanner. Ini adalah scannernya, Kita menggunakan HD30 socket. Ini khusus digunakan untuk Honda. Nah, sebelumnya kita melakukan pemasangan soket DLC jika berdatanya. Oke, selanjutnya adalah mengkuci kontak on apakah masih terjadi kerusakan lain selain injektor, karena ada beberapa sistem sensor tidak bisa deteksi oleh lampu mil kita pilih unit kendaraannya atau jenisnya yang kita pakai adalah Honda Beat jenis ESP110. Nah, masuk, ini untuk turun dan ini untuk naik dan ini untuk enter. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini, di sini ada empat menu. Lihat parameter, reset kode DTC, lihat DTC tersimpan, atau lihat mil yang terjadi. Kita bisa ke bawah atau kita enteran kembali. Kita menunjukkan ke bawah. Kita lihat mil atau malfungsil yang terjadi. Apa yang terjadi? Ternyata tadi ada, ada 12 kedipan, satu jenis kerusakan yang namanya adalah injektor. Gagal, injektornya ini gagal. Kita kembali, langsung kita lihat TTC untuk memastikan apakah ada lagi. Ternyata injektor ini gagal. Oke, okay. kita off-kan dan kita cabut kembali pada kecukupannya. Okay. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan di injektor. Apakah injektor ini kabelnya terputus atau pemasakannya kurang-kurang tepat? Bisa kita lihat di sini adalah injektor atau konektor leadin ini ternyata pemasangannya itu tidak tepat. Akhirnya terjadi kelonggaran. Nah seperti ini dia terjadi terjadi kelonggaran. Nah selain itu kita akan melakukan pemeriksaan tegangan inputnya dan tahanan pada sensor pada injektornya Oke pertama kita menggunakan avometer ya menggunakan avometer ini adalah avometer untuk mengukur tegangannya kita rubah dulu ke DC ke50 karena kita mengukur tegangan pada injektornya Oke di konektornya sini ada kabel orange dan kabel hitam strip putih untuk mengukur tegangannya kita akan menghubungkan kita akan menghubungkan yang avometer kabel minnya ke masa atau ke body dan yang plus pada avometer dikonektorkan pada kabel strip hitam strip putih nah di sini nanti kita masukkan dan tentunya setelah ini dia tidak bahkan bisa terhubung karena apa karena tidak ada arus Nah untuk untuk mendapatkan arus kita harus meng mengonkannya saja kunci kontaknya, oke? Okay. teraman onkan, baru kita cek berapa. Hmm. di sini jaraknya adalah angkanya, angkanya adalah 13 standarnya adalah 13 untuk standarnya di buku manual itu adalah di atas nilai dari tegangan baterai baterai ter, tersebut. Hmm sini adalah 13 volt ya. sedangkan standarnya itu harus di atas atau di atas dari nilai tegangan dari aki oke yang kedua adalah mengukur tahanan untuk mengukur tahanan kita pindah ke ohm ya. ke ohm nah, kita pindah untuk salon latenya kita masukkan sini eh kita bebas masukkan hmm. Hmm. ini Okay. Standarnya adalah 11 menurut buku panduannya standarnya adalah 11 sampai 15 ohm. Sedangkan di sini hasilnya masih baik. Berarti tahanan tahanan dan dan tegangan dari sensor berarti masih dalam keadaan baik. Berarti permasalahannya tadi mungkin bisa konektornya tidak terpasang dengan benar akhirnya terjadi kelonggaran. Coba kita tak pasang, oke? Okay. Kita kembalikan terlebih dahulu alatnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan melakukan pemeriksaan apakah lampu mil atau malfungsi indikator lem pada panel indikator ini masih menyala atau tidak. Oke, okay, kita tunggu beberapa saat. Ternyata tidak terjadi kedipan pada pada lampu milnya berarti sensor berarti sudah berarti sudah sudah bisa digunakan. Tetapi data data kerusakan DTC pada scanner masih tersimpan di ECM HM, masih masih masih tersimpan, berarti kita harus melakukan penghapusan terlebih dahulu. Kita masuk ke menunya, kita pilih unit kendaraan. Nah, ini bit FI 110 enter. Nah ini sudah langsung kita lihat apakah masih ada lagi kita lihat DTC yang tersimpan injektor tadi masih masih bermasalah pada injektor langkah selanjutnya adalah melakukan reset kode DTC kita keataskan oke tunggu beberapa saat akan ada tulisan Anda akan melakukan penghapusan DTC mil lakukan perbaikan terlebih dahulu hapus atau tidak untuk merubah tidak kita harus menjadikan ke, ke bawah langsung enter ya, tunggu beberapa saat sampai proses ini ber, berjalan. DTC sudah menentukan tanda hijau, berarti sudah sudah melakukan penghapusan data DTC-nya. Kita bisa menyalankan, karena kenapa? Karena pompanya ini masih merah, berarti karena dia belum, dia belum bekerja. Coba kita nyalakan ternyata sudah bisa ini, menunjuk, ini menunjukkan parimeternya, ini adalah putar stasionernya, putaran ini kita standarnya adalah 1200 sampai 1500 RPM kita untuk mengurangkan atau menambahkan kita tinggal putar aja putaran startnya ini atau ISnya ini bisa kita putar sesuai dengan standarnya nah, setelah itu sudah kita bisa lihat semuanya, hasilnya sudah semua itu parameternya sudah ada semua, takaran injektor dan dan yang lain-lain. Oke, okay. cukup, cukup itu yang bisa kita lakukan untuk hari ini dalam penggunaan scanner dan melakukan EMS, atau Engine Management System hari ini cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.